Halo semuanya, aku Ryan balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam sana baik-baik aja. Hari ini kita stop dulu ngebahas video-video penampakan, guys, karena gua pengen ngebahas sebuah kasus yang viral banget belakangan ini. Yes, apalagi kalau bukan Tang Monika. Gua tahu sebenarnya gua udah agak telat ya ngebahas kasus ini karena kasus ini udah jalan dua mingguan sekarang. Tapi sampai sekarang masih terus bermunculan teori-teori baru dan bukti-bukti baru yang semakin terkuak dan ditemukan oleh netizen yang mencoba untuk memperjuangkan keadilan atas kematian Tang Monida. Saking viralnya kasus Tang Monida ini, mungkin setara kayak kasus Ketiap di tahun 2020 kemarin. Kalau kalian masih ingat. So, karena kasus yang bergulir tentang Tang Monida ini sekarang udah banyak banget, jadi video kita hari ini tuh bakalan lumayan panjang, guys. Tapi tenang aja, karena gua bakal jelasin dengan bahasa yang lebih simple dan juga secara chronological order. Gua saranin kalian buat ambil cemilan supaya kalian gak bosen dan bisa ngikutin ceritanya sampai terakhir. Gua selama-lama kita langsung mulai aja videonya. Awalnya gue sendiri itu juga bingung ya, Sebenarnya Tang Monida itu apaan sih? Banyak banget diantara kalian yang nge-DM gue, mention-mention di komen, Bang bahas Tang Monida. Bahkan topik tentang Tang Monida ini berkali-kali trending nomor satu di Twitter dunia, guys. Oke, Tang Monida itu adalah sosok seorang artis dari Thailand yang sangat-sangat terkenal. Nama aslinya itu panjang banget dan cukup sulit buat dibaca. Jadi supaya gampang sepanjang video ini, gue bakal panggil Tang Monida aja. Usia doi tahun ini masih 37 tahun. Dan Doi ini cantik banget. Tapi kepopuleran Doi itu bukan cuman karena parasnya yang cantik, tapi juga karirnya yang berprestasi. Doi udah mulai meniti karir di dunia entertainment Thailand sejak SMA. Mulai dari penyanyi, model, sampai sekarang jadi aktris yang sangat sukses. Doi juga banyak banget membintangin film, sinetron, serial TV, web series, program TV dan lain-lain yang bikin nama Doi semakin melejit. Tangmonida udah malang melintang banget di dunia entertainment Thailand selama 24 tahun, jadi hampir semua rakyat Thailand itu tahu siapa Tangmonida. Mungkin ya kalau gua pikir-pikir, kalau di Indonesia setara kayak hmm... Luna Maya kali ya. Ya pokoknya intinya sangat-sangat terkenal lah. Masa kecil Tangmonida itu nggak terlalu indah ya karena doi ini tumbuh di dalam keluarga yang broken home. Ayah dan ibunya bercerai dan sang ibu meninggalkan Tangmo dan ayahnya itu pada saat doi masih berusia tiga tahun. Jadi yang merawat dan menjaga Tangmu sejak kecil itu adalah ayahnya sebagai single parent. Sedangkan ibunya lebih memilih untuk menikah lagi dengan pria lain. Dari sini kalian bisa simpulkan ya kira-kira ibu Tangmu itu pribadi yang seperti apa. Gue rasanya kalau seorang ibu yang punya hati seberantakan apapun keluarganya doi pasti gak akan pernah tega, gak akan pernah rela untuk bisa meninggalkan anaknya. Karena gue sendiri sekarang udah jadi bapak ya, jadi gue bisa ngerasain sendiri gitu, sebucin apa gue sama anak gue. <laughs> Gak cuman itu, mamanya Tangmo juga bawa lari semua harta benda keluarganya buat modal nikah bareng suami barunya nanti. Kalau orang normal sih ya, pastinya Tangmo ini bakalan dendam sama sosok ibu yang seperti itu. Tapi Tangmo dan ayahnya ini benar-benar bisa berbesar hati dan memaafkan apa yang sudah dilakukan ibunya. Dan kira-kira di tahun 2017 yang lalu. Tangmu dan kedua orang tuanya sempat foto bareng lagi guys Padahal mereka berdua udah bercerai Dan Tangmu udah besar pada saat itu Dari sini kita bisa simpulkan kalau hubungan keluarga mereka itu udah mulai membaik Walaupun konon katanya Tangmu dan ibunya itu masih belum menjalin komunikasi yang intens Walaupun ibunya ini udah mencoba untuk minta maaf sama si Tangmu Tapi menurut gue itu wajar banget ya Sebagai seorang anak pastinya ada rasa trauma Nah beberapa tahun setelah kejadian itu Ayah Tangmo meninggal dunia dan sekarang tinggal ibunya aja yang masih hidup. Selain tentang kehidupan bersama orang tuanya, Tangmo Nida pernah menikah di tahun 2013 dengan seorang pria bernama Tono Pakin. Usianya dua tahun lebih muda dari Tangmo dan Doi ini juga seorang aktor dan pesepak bola yang sangat terkenal dari Thailand. Mereka menikah tapi cuma bertahan selama 2 tahun aja guys karena pada tahun 2015 mereka resmi bercerai dan mereka sama sekali nggak punya anak atau keturunan dari pernikahannya itu. Tangmu benar-benar hancur, stres, dan depresi karena perceraiannya itu. Bahkan, Doi sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum obat tidur sampai overdosis. Tapi beruntungnya pada saat itu, Doi bisa dengan cepat dilarikan ke rumah sakit sehingga nyawanya selamat. Ya, kira-kira secara singkat, begitulah background kehidupan tentang sosok Tang Nida ini. Dan tiba-tiba, pada 26 Februari 2022 kemarin, jenazah Tang Nida ditemukan mengapung di sungai besar di Thailand setelah sebelumnya dilaporkan menghilang selama 38 jam. Dan sejak saat itu, selama dua minggu terakhir ini, nama Tang Monida menjadi trending topik di mana-mana. Di Twitter, di TikTok, bahkan di Youtube. Sebenarnya yang menurut gue itu cukup aneh, karena kasus dengan skala lokal, apalagi terkendala bahasa yang cukup sulit, dan pastinya asing buat kebanyakan orang di luar Thailand, bisa seviral ini sampai menarik perhatian dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya banyak ya, Kasus public figure atau selebriti yang meninggal di luar sana dengan kasus yang aneh-aneh tapi sama sekali nggak seviral Tangmonida ini. Setelah gua kepoin dan gua research dari banyak sumber, kayaknya kasus Tangmonida ini jadi viral sejak tersebarnya foto jenazah Tangmonida di Twitter. Jujurnya gua sendiri sampai sekarang gua sama sekali belum ngeliat foto jenazahnya itu yang mana. Gua sendiri sama sekali nggak saranin kalian buat cari atau kepoin tentang foto jenazahnya Tangmo ya Karena bukan masalah fotonya gimana-gimana Tapi cobalah bayangin kalian ada di posisi Tangmo Mungkin kalau Tangmo sekarang itu bisa protes doi juga bakalan protes Tiba-tiba aja ada orang yang gak bertanggung jawab Yang menyebarkan foto jenazah Tangmo di internet Dan sekarang seolah foto Tangmo ini jadi most wanted item Dimana-mana Karena jutaan orang berlomba-lomba Cuman pengen ngelihat foto jenazah Tangmo ini So stop it ya guys Menurut gue sama sekali nggak ada faedahnya buat kalian nyari-nyari foto jenazahnya tangmo ini. Cukup kalian dengerin beritanya dan pantau perkembangan kasusnya. Tapi, selain karena foto jenazah doi yang tersebar luas di internet, banyak banget keanehan dan kejanggalan yang ditemukan oleh netizen selama penyelidikan kasus tangmo ini bergulir. 24 Februari Malam kejadian meninggalnya Tangmo, 24 Februari 2022, Tangmo naik speedboat bareng lima orang lainnya. Ada dua orang cewek dan tiga orang cowok. Yang pertama ada Getik, yang merupakan manajer Tangmo, Sen, yang merupakan sahabat Tangmo, Por, pemilik speedboat itu, Robert, yang mengendarai speedboat itu, dan Job, yang merupakan teman cowok dari Tangmo. Ceritanya malam itu mereka tuh mau trip naik speedboat dari Krungton Bridge di Bangkok menuju ke Rama Seven Bridge di Taburi. Kelihatannya kayak jauh beda kota gitu ya. Tapi ternyata jaraknya itu deket banget guys. Karena setelah gua cari di Google Map, jaraknya itu kalau naik mobil cuman sekitar 8-10 menit aja. So, rute perjalanan mereka ini harusnya pendek ya. Nah, kira-kira jam 10 malam Tangmo itu mau buang air kecil. Tapi karena toilet di kapal itu rusak, jadi doi inisiatif buat pipis di bagian ujung belakang kapal. Jadi posisinya kayak agak jongkok gitu ya guys. Nah, standarnya sih kalau naik speedboat gini, semua penumpang itu wajib hukumnya buat pakai pelampung untuk safety dan keamanan. Tapi si Tangmo ini nggak pakai pelampung. Kata alasan manajernya si Getik tadi, si Tangmo ini nggak mau pakai pelampung karena Doi mau foto-foto pakai body seatnya supaya kelihatan bagus. Nah, posisi pipisnya Tangmo ini Doi jongkok di ujung belakang kapal sambil kedua tangannya pegangan ke ujung kaki sahabatnya yang lagi rebahan sambil main handphone. Dan setelah itu, tiba-tiba Tangmu ini kejatuh ke belakang dan masuk ke sungai. Dan inilah momen terakhir Tangmu terlihat. Tapi cerita ini versi menurut lima orang yang naik speedboat itu ya guys. Konon katanya supir yang nyetir speedboat ini itu nggak terlalu mahir nyetirnya. Jadi pas nyetir itu kayak agak nyedet-nyedet gitu guys. Mungkin pas gasnya itu kayak kurang smooth atau gimana gua juga kurang paham. Tapi katanya salah satu faktor yang membuat Tangmu jatuh ke sungai... Itu karena speedboat ini tiba-tiba tersentak dan Tangmo ini kaget, jadi Doi jatuh ke sungai. Tapi anehnya dari semua orang yang ada di kapal itu, sama sekali nggak ada yang notice pas Tangmo ini jatuh. Termasuk juga Sen yang pada saat itu kakinya dipegangin sama Tangmo. Hmm, aneh banget kan? Kalau alasan si Getik, manajernya Tangmo, katanya Doi itu lagi nggak fokus merhatiin Tangmo, karena pada saat itu Doi lagi nikmatin pemandangan City Light Malam Hari. Nah kira-kira sekitar jam 10.40 mereka itu baru sadar kalau Tangmo itu menghilang. Dan mereka yakin banget kalau Tangmo itu jatuh ke sungai. Di momen ini mereka itu nggak langsung telepon pihak kepolisian. Atau minta bantuan ke tim SAR dan lain-lain. Tapi mereka coba buat muter-muter sendiri di sekitar lokasi tempat jatuhnya Tangmo. Walaupun mereka sendiri itu nggak yakin Tangmo itu jatuh mulai kapan dan persisnya di mana. Nah ada kesaksian tambahan nih guys dari orang-orang yang mancing di sungai itu pas malam itu. Berdasarkan kesaksian mereka, speedboat itu mondar-mandir kurang lebih tiga kali. Yang pertama itu speednya kencang banget. Nah diperkirakan di momen inilah Tangmo itu terjatuh guys. Nah mereka balik lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini speednya itu agak melambat. Dan kayaknya di momen ini mereka baru sadar kalau Tangmo menghilang. Dan yang terakhir mereka muter balik lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan kali ini mereka teriak-teriak seolah kayak memanggil sesuatu. Sampai akhirnya mereka udah desperate nyari temennya dan gak ketemu. Mereka berlima minta tolong ke tim penyelamat dan kira-kira satu jam setelah Tangmo jatuh, tim itu baru sampai di lokasi. Mereka langsung bekerja untuk mencari Tangmo, tapi sayangnya pada malam itu arus sungainya sangat kuat dan kurang penerangan. Jadinya sangat menyusahkan proses pencarian itu. Alhasil kira-kira butuh 38 jam untuk tim penyelamat bisa menemukan jasa Tangmo. Jasa Tangmo ditemukan oleh saudara laki-lakinya bernama Dayus Job dengan jarak sekitar 300 meter dari dermaga Pilbu Songkram di Nontaburi. Dan selama proses evakuasi, pastinya ada proses dokumentasi. Dan dari sinilah foto-foto jenazah Tangmo tersebar luas di internet oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab dan bikin kasusnya Tangmo ini jadi seviral viral ini. Tangmo yang dikenal sebagai seorang cewek yang sangat cantik, tapi pas ngeliat foto kondisi jenazah Tangmo, itu benar-benar mengenaskan, guys. Bahkan dikabarkan jenazah tangmu ini sudah hampir tidak bisa dikenalin lagi. Konon katanya bagian kepalanya itu menghitam dan matanya itu masih terbuka bahkan cenderung melotot. Selain itu, ada luka sayatan yang cukup dalam sepanjang 30 cm di paha kanan tangmu. Diperkirakan luka sayatan di paha kanan tangmu inilah yang bikin doi jadi kesulitan untuk berenang. Selain itu, setelah dilakukan proses otopsi, ditemukan ada pasir di paru-paru tangmu. So, dari fakta ini disimpulkan kalau Tang Mo masih dalam kondisi hidup ketika doi tenggelam. Kejanggalan. Seperti yang gue bilang tadi ya, banyak banget kejanggalan dan keanehan dari kasus Tang Mo ini. Apalagi yang bikin kasusnya makin aneh adalah banyaknya teori-teori dan spekulasi yang muncul dari netizen. Setelah kejadian tenggelam itu, 5 orang yang bersama dengan Tang Mo di speedboat itu pergi meninggalkan lokasi jam satu dini hari. Kejadian itu terekam salah satu kamera CCTV yang ada di Dermaga. Tapi dua hari setelah kejadian, diadakan pers conference Dan di situ Getik berbohong. Dia bilang dia meninggalkan lokasi sekitar jam 3 atau jam 4 dini hari. Nah, abis mereka semua cabut dari situ, mereka semua itu sama sekali gak bisa dihubungin sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga nelpon keluarga Tangmo buat ngasih tahu tentang tragedi itu. Dan sama sekali nggak ada satupun dari lima orang itu yang nelpon pihak keluarga Tangmo, termasuk juga manajernya dan sahabat dekatnya Tangmo. Fakta lain mengungkapkan kalau setelah mereka pergi dari dermaga itu, ternyata mereka semua sempat berkumpul lagi di salah satu pom bensin. Dan bahkan di situ ada satu orang lagi yang tidak dikenal. Jadi di kamera itu terekam ada enam orang guys. Mereka ngumpul di situ, diduga sedang ngobrolin sesuatu yang pastinya masih ada hubungannya dengan tragedi tenggelamnya Tangmo malam itu. Dan kalau dari dugaan netizen, banyak yang mikir mungkin mereka berkumpul di situ untuk diskusi menyamakan cerita yang terjadi malam itu. Jadi kalau misalkan pas lagi ditanyain polisi atau diinterogasi, cerita mereka itu bisa sinkron dan sama persis. Anehnya lagi, malam itu HP Tangmo masih aktif dan dipegang sama getik. Masih sempat-sempatnya si GeTik ini ngehapusin chat-chat yang ada di handphone tangmu. Selain itu, nggak cuma chat aja yang dihapusin, tapi beberapa postingan di Instagram tangmu tiba-tiba juga menghilang. Padahal, followernya itu terus bertambah, sedangkan jumlah postingannya terus berkurang. Sampai sekarang pun netizen masih nggak tahu postingan yang hilang itu postingan apa, tapi banyak yang menduga kalau postingan itu dihapus sama GeTik. Mungkin beberapa postingan itu adalah menunjukkan saat-saat di mana Tangmo sedang berenang, sehingga seharusnya kalau Tangmo jatuh ke sungai malam itu dia masih bisa selamat. Keanehan lainnya lagi, pas proses otopsi ditemukan Tangmo sedang memakai bodysuit. sehingga tim forensik itu menyimpulkan kalau Tangmo ini jatuh gak mungkin karena mau pipis. Karena sekarang coba deh kalian bayangin nih, seorang artis yang sangat terkenal kayak Tangmo. Doi mau pipis jongkok di bagian ujung belakang speedboat di mana itu adalah ruang terbuka yang bisa dilihat siapapun yang ada di situ bahkan orang yang tidak dikenal yang mungkin ada di pinggir sungai dan posisi kapal itu sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi So, coba deh kalian pikir masuk akal nggak apa yang diceritain sama mereka berlima itu? Cowok aja nih ya, gak semua cowok loh berani buat pipis di tempat yang sangat terbuka seperti itu Apalagi cewek artis yang sangat terkenal seperti Tangmo. Lagian kalau pakai bodysuit itu, cewek bakalan sangat-sangat kesulitan untuk pipis guys. Nih guys, gua simulasiin pakai baju anak gua ya. Karena kan ini bentukannya mirip kayak bodysuit si Tangmo. Jadi biar lebih gampang aja gitu ya. <laughs> nah kebetulan, baju anak gua ini bawahnya bisa dibuka. Jadi kalau pakaian bayi memang biasanya kayak gini guys, buat kalian yang gak tau ya. Jadi... Di bagian bawahnya itu ada kancing cetekan, lah istilahnya. Nah, kalau body suitnya ada cetekannya kayak gini, bakalan gampang buat pipisnya. Tapi kayaknya sih, ya, yang dipakai tangmo itu nggak ada kancing kayak gini, guys. Nggak ada cetekannya, pastinya pipisnya bakal sulit banget, kan? Nah, ada fakta lain lagi yang mengungkap kalau ternyata di bagian belakang speedboat yang dinaikin mereka semua itu ada handlenya, guys. Nah, ini lucu, ya. Kenapa si Tang ini nggak pegangan ke handle itu aja, justru malah pegangan ke kaki salah satu temennya yang lagi rebahan sambil main handphone. Pastinya handle itu lebih kuat dan lebih bisa untuk diandalkan daripada pegangan ke kaki temennya. Kalau kita amatin dari cerita temennya yang tadi, mereka bilang alasan Tang pipis di bagian ujung belakang kapal karena toilet kapal itu rusak. Setelah terungkap fakta, speedboat yang asli ternyata itu ukurannya kecil banget guys, dan di dalam speedboat itu memang nggak ada kamar mandinya. Jadi yang dimaksud sebenarnya toilet rusak itu toiletnya siapa? Nah pas sesi wawancara atau press conference, si manajer tangmu yang bernama Getik ini juga sempat bilang kalau doi itu sempat pipis. Jadi kapalnya itu menepi dulu di dermaga, doi turun terus pipis di situ. Bukan pipis di kapal kayak tangmu ya. So apakah toilet yang dimaksud rusak itu adalah toilet dermaga itu? Tapi anehnya, kok manajernya bisa pipis di situ dan lebih anehnya lagi kalau misalkan sang manajer aja bisa menepi buat pipis kenapa yang artisnya nih si Tangmo nggak dikasih kesempatan buat menepi untuk bisa buang air kecil nggak masuk akal kan dari hasil penelusuran program berita TV nasional di Thailand mereka sempat mereka adegan posisi pipis Tangmo di speedboat itu dan posisinya itu ternyata nggak masuk akal banget guys. Gak mungkin ada orang yang bisa pipis dengan posisi seperti itu. Apalagi seorang cewek, tengah malam, dan posisi speedboatnya itu sedang berjalan dengan sangat kencang. Mustahil. Kemudian saksi mata juga bilang kalau tangmu jatuh dalam keadaan speedboat yang sedang melaju dengan sangat cepat. So, kalau misalkan posisi speedboatnya itu sedang berjalan dengan sangat cepat, harusnya ini justru aman untuk penumpang yang jatuh. Karena doi sama sekali gak mungkin terkena baling-baling kapal itu. Tapi dari hasil otopsi yang gua bilang ke kalian tadi, ada luka sayatan yang cukup dalam dengan panjang 30 cm di paha kanan tangmu. So dari mana asal luka itu? Kalaupun itu terkena luka baling-baling kapal, itu hampir gak masuk akal guys. Bayangin aja nih ya, baling-baling kapal itu kan terus berputar. Jadi pastinya kalau misalkan ada bagian tubuh yang terkena dengan baling-baling kapal, itu bakalan terkoyak berkali-kali guys. Tapi, luka di paha kanan tangmu itu cuma ada satu. Dan itu panjang sekali, 30 cm. Selain itu, beberapa waktu belakangan ini tiba-tiba heboh sebuah rekaman kamera CCTV. Rekaman CCTV itu diklaim adalah rekaman tangmu ketika doi jatuh dari speedboat itu. Tapi setelah gue lihat rekaman kamera CCTV itu berkali-kali, gak jelas men, sumpah gak jelas. Dan gue sendiri gak yakin kalau rekaman kamera CCTV itu adalah rekaman tangmu ketika terjatuh. Karena kalau diperhatiin, di rekaman kamera CCTV itu, kapalnya itu jalannya pelan banget. Padahal berdasarkan kesaksian lima orang itu dan juga orang-orang yang ada di lokasi, mereka semua bilang kalau kapalnya itu jalannya kenceng banget, bahkan sampai ngedrift. So, gue rasa dari cerita dan fakta di lapangan sama sekali nggak sesuai dengan rekaman kamera CCTV itu. Oke, okay, sekarang gue pengen fokus buat ngebahas sosok yang paling deket dan menurut gue paling tahu banyak tentang tragedi itu, Siapa lagi kalau bukan manajer tangmu bernama Getik? Manajer tangmu yang bernama Getik sempat cerita pas pers Conference, Doi mengaku kalau Doi sama sekali tidak bisa berenang. Tapi netizen berhasil mengungkap sebuah fakta, di salah satu postingan Instagramnya Doi pernah nge-share kalau Doi bisa berenang bahkan sambil menggendong anaknya. So dari satu case ini ketahuan kalau Getik berbohong. Ada lagi informasi yang mengatakan kalau Tangmo dan Getik ini sempat berantem beberapa waktu sebelum kejadian ini. di mana Getik itu nggak terima karena mau dipecat sama Tangmo. Tangmo berencana untuk menggantikan Getik dengan orang lain, dengan manajer yang baru. Dan si Getik ini cuma dikasih pesangon 6.000 bat atau sekitar 2,5 juta rupiah. Dan otomatis si Getik ini marah dan kecewa karena dia bilang gimana gue mau makan kalau misalkan gua kehilangan pekerjaan. Jadi Do ini sangat-sangat takut untuk kehilangan pekerjaannya. Akhirnya si Getik ini berhasil untuk merayu Tangmo dan Tangmo mengizinkan Getik untuk kembali menjadi manajernya. Tapi di sisi lain, di kehidupan pribadinya, Tangmo dan Getik ini bener-bener deket banget guys. Bahkan sudah bukan kayak temen tapi mungkin udah kayak keluarga ya. Saking deketnya, anak Getik udah dianggap sebagai anak angkat oleh Tangmo. Bahkan asuransi jiwa Tangmo juga di diatasnamakan ke anak Getik. So kalau misalkan ada apa-apa nih, ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi ke Tangmo, maka yang menjadi ahli waris untuk menerima semua kekayaan dan aset milik Tangmo adalah anak dari Getik. Dan karena anak Getik ini masih di bawah umur, jadi untuk sementara waktu, semua aset yang dilimpahkan ke anaknya akan dimanage oleh ibunya. Siapa lagi kalau bukan Getik? So dari sinilah muncul spekulasi kalau Tangmo ini direncanakan untuk dibunuh oleh manajernya. Malam pas kejadian itu, si Getik juga sempet ngevideoin si Tangmo. Kelihatan kalau ekspresi Tangmo itu bener-bener happy. Seolah Doi itu menikmati makan malam di kapal malam itu. Doi juga sambil memegang segelas wine. Dan melambai-lambaikan tangannya sambil memainkan rambutnya. Dan inilah rekaman video terakhir Tangmo semasa hidupnya. Oke sekarang kita pindah ngebahas Sen. Sen ini adalah sahabat dekat dari Tangmo. Sen ini juga nggak kalah aneh. Karena Sen ini adalah orang yang jaraknya paling dekat dengan Tangmu pas tragedi itu terjadi. Sen bilang kalau pas Tangmu jatuh ke sungai itu, Tangmu sempat megang kakinya Sen. Tapi dengan sengaja Sen itu ngelepas genggaman tangan Tangmu. Dengan alasan Do ini takut kalau ikutan jatuh ke sungai kalau digandolin sama si Tangmu ini. What the... Ugh, aneh banget kan? Terus Doi juga ngasih alasan, Doi pikir malam itu bakalan ada kapal lain yang lewat dan bakal nolongin Tangmo nganterin Doi turun di pantai. Padahal kejadiannya itu hampir tengah malam, so pastinya udah jarang banget kapal yang lewat. Masa sih Sen ini gak bisa mikir gitu? Kayaknya malam itu cuman kapal mereka doang yang masih ada di tengah sungai, makanya orang-orang yang mancing di pinggir sungai itu notice banget sama keberadaan kapal ini. Terus si Sen ini juga sempat live di IG-nya seminggu setelah Tangmo meninggal. Dan pada saat itu yang nonton itu banyak banget guys, karena kasusnya itu bener-bener viral banget di Thailand. Bayangin aja yang nonton live, pada saat itu hampir 200 ribu orang. Dan banyak banget yang ngerasa aneh sama gelagat Sen pas live itu. Dimana Sen ini justru happy dan ketawa ketiwi. Padahal seminggu sebelumnya, sahabat karibnya si Tangmo baru aja meninggal dengan mengenaskan seolah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Padahal kasusnya ini lagi heboh dan Lu salah satu most wanted person yang dicari sama publik. Akhirnya setelah proses reka ulang adegan dan investigasi pihak kepolisian Thailand, diputuskan bahwa dua orang di kapal itu terbukti bersalah atas kematian tangmu. Yang pertama adalah supir yang mengendarai speedboat itu bernama Robert. Doi terbukti nyetir ugal-ugalan, bahkan banyak saksi mata yang mengatakan Doi nyetirnya tuh kencang banget, dan tiba-tiba berbelok dengan sangat cepat, jadi kayak ngedrift gitu guys. Selain itu, Sim Robert yang dipakai untuk mengendarai speedboat itu udah kadaluarsa dan sama sekali nggak valid. Dan satu orang lagi bernama Por yang juga ikut dinyatakan bersalah karena Doi adalah pemilik speedboat itu. Tapi meskipun begitu, At the end of the day, meskipun mereka dinyatakan bersalah, mereka berdua itu sama sekali tidak ditahan, tidak dipenjara dan justru dibebaskan dengan uang jaminan sebesar 200 ribu bat atau kalau dirupiahin sekitar 88 juta. Awalnya, ketika kasus ini mencuat, ibu Tangmo itu sedih banget karena kehilangan anaknya dan yakin kalau kematian anaknya itu nggak wajar. Dia bersikeras untuk menuntut lima orang bersama Tangmo ini untuk bertanggung jawab. Doi yakin banget karena meninggalnya Tangmo ini bukan murni kecelakaan. Ibu Tangmo melihat anaknya malam itu berdandan full make up di tengah malam. Buat apa? Kalau cuman buat makan malam dan minum wine, ibunya ngerasa harusnya anaknya itu nggak perlu full make up sampai segitunya. Doi juga dapat info dari orang lain yang bilang kalau Tangmo itu malam itu diundang ke kapal bukan cuman untuk makan malam, tapi Doi ini mau dijual dalam artian sebagai escort girl atau untuk nemenin pria hidung belang si tangmo ini juga udah sempat cerita berkali-kali ya kalau doi gak jarang sering nerima tawaran pekerjaan seperti itu tapi si tangmo ini selalu menolak karena doi itu risi dan gak nyaman untuk menjalani pekerjaan seperti itu doi itu artis bukan cewek yang bisa di segampang itu walaupun tawaran kayak gitu tuh terus datang dan gak pernah berhenti tapi ibunya ini percaya kalau Tangmo malam itu tuh seolah kayak dijebak. Doi disuruh dandan, full make up, gak tahu tujuannya apa, datang ke kapal itu ternyata niatnya untuk dijual ke pria hidung belang. Dan siapa lagi otak di balik rencana itu kalau bukan getik manajernya. Ibu Tangmo juga bilang kalaupun anaknya jatuh ke sungai, seharusnya Tangmo itu bakal selamat karena Tangmo bisa berenang. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul satu pengakuan yang mengejutkan dari seorang ibu tangmu. Yang awalnya Doi berjuang mati-matian mencari keadilan untuk tangmu, tiba-tiba Doi mengaku kalau tidak lagi mempermasalahkan kematian putrinya. Dan ternyata hal itu terjadi setelah Doi menerima sebuah kompensasi senilai 30 juta baht atau sekitar 13 miliar rupiah dari dua orang yang dinyatakan bersalah, yaitu Robert dan Por tadi. Nah ini nih yang bikin netizen tuh jadi geram banget karena si warganet ini mati-matian berjuang untuk mencari keadilan buat tango. Tapi justru ibunya sendiri yang seolah memberhentikan kasus ini. Setelah menerima sejumlah uang yang dirasa cukup besar buat nyawa anaknya. Otomatis warganet itu kecewa banget sama apa yang udah dilakuin sama ibunya. Seolah ibunya ini kayak gampang banget terpengaruhi sama uang. Kabar terakhir yang gue dapet sebelum gue syuting video ini. Katanya, kasus tangmo ini sudah dinyatakan ditutup oleh pihak kepolisian Thailand karena musibah yang menimpa tangmo ini dinyatakan murni sebagai sebuah kecelakaan dan bukan kasus pembunuhan. Otomatis, netizen dan warganet itu marah banget dan mengecam negara Thailand. Makanya, beberapa waktu yang lalu, hashtag "Justice for Tang dan hashtag "Blacklist Thailand for Holiday" menjadi trending nomor satu di Twitter. Ini adalah bentuk kekecewaan semua orang yang udah ngikutin kasus Tangmonida ini dari awal Dengan mencoba mengungkap sebanyak-banyaknya fakta dan kejanggalan yang ada atas kematian Tangmo ini Tapi justru malah ibunya sendiri yang menerima kematian anaknya ini dengan mentah-mentah Dan tentu saja karena laporannya sudah dicabut pihak kepolisian Thailand segera menutup kasus Tangmonida ini So dari semua yang gue udah ceritakan dan bahas di video kali ini, dari awal tadi sampai sekarang, intinya ada empat teori yang berkembang tentang kematian Tangmo. Yang pertama, Tangmo Nida itu diduga dibunuh oleh manajernya sendiri dengan alasan ingin merebut harta warisan dan aset dari Tangmo yang di namakan anak getik. Yang kedua, Tangmo Nida itu dijebak untuk berada di atas kapal itu tanpa doi ketahui kalau doi itu sebenarnya dijual. Oleh karena itu, Tang Monida itu mencoba untuk kabur dari kapal itu, tapi ternyata Doi tidak selamat. Yang ketiga, walaupun kurang populer, Tang Monida diduga bunuh diri karena sebelumnya Doi pernah melakukan pencobaan bunuh diri setelah rumah tangganya berantakan dan bercerai dengan suami pertamanya. Yang keempat dan yang terakhir, Tang Monida ini memang meninggal karena pure kecelakaan. Seperti yang diceritakan oleh lima orang teman lainnya dan juga pihak kepolisian Thailand. Tapi jujur menurut gua pribadi justru kemungkinan ini yang banyak banget kejanggalan dan keanehan yang justru sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. So gimana menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian paling make sense, paling masuk akal yang terjadi ke monida? Ya so far itulah tadi perkembangan tentang kasus ketang ini yang gua dapet sampai gua syuting video ini. Tapi seperti biasa ya, kasusnya itu masih terus berkembang sampai sekarang, bahkan setiap hari itu masih ada aja fakta-fakta dan teori-teori baru yang bermunculan dari netizen. Karena mayoritas netizen masih percaya kalau Tang Monida ini dibunuh dan bukan kecelakaan. Sebenarnya masih banyak ya teori-teori lain, bukti-bukti lain, tapi yang menurut gue terlalu simpang siur, terlalu random, dan sama sekali nggak relate sama fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan gue nggak masukin di video ini karena alasan durasi yang terlalu panjang dan juga ya terlalu random gitu ya guys. Pastinya gue bakal update lagi kasus tentang Tangmonida ini kalau misalkan ada bukti-bukti terbaru yang kayaknya menarik nih buat kita bahas bareng-bareng. Buat kalian semua mungkin bisa bantu gue komen di bawah. Barangkali ada informasi yang kelewatan yang belum gue sampaikan di video ini yang mungkin bisa ngebantu ngelengkapin informasi yang ada di video ini. So that's it guys untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. สวยจ๊ะ